Sebaliknya waspadai jika harga Dolar Australia, US diterus bergerak bawah dan menembus level 0.71788, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.71548. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.